assalamualaikum kakak kata aku kenali ini podat dat pilus ya. Ini sudah agak minyak cair itu ngomong alkohol ya, minyak cair itu ngomong alkohol, alkohol ini ku puluh persen ya, ku puluh persen alkohol, minyak cair itu. Di sini sudah sepikat alal Dari MUI Yang sudah alal ya, ya. Nah ini um, Murah Coba aja dicek di online shop Di Vokopedia Ya di Vokopedia Ogi Ini murah kak Ini fogak ya ini ya kak fogak ya ini Mau beli siapkan beli aja di Vokopedia link aplikasi di bawah video ya. bawah video ya. Siakan dibeli, siakan di-order kak ya. Siakan di-order, siakan dibeli. Buagaking anti virus kolonga. Ya anti virus kolonga. aku anti virus kolonga ya. Siakan di-order ya Kak.